Waduh, hahaha hahaha wuuh wuuh wuuh men Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Tonton Aja yang masih setia meresin berbagai macam konten kali ini. Admin mau kembali yaitu mabru x speed. Uh, dalam video reaksi kali ini 50x si speed, ini Ice speed ini dia bertanding bermain bola ya, apa namanya sebenarnya? atau bola mini dia menerima tantangan ya jadi namanya itu Spinaldo berhubung dia ngefans sama Cristiano Ronaldo dan nama bumbunya itu Spinaldo dengan nama bumbu 7. nah di video ini si Mabro SP itu taruhan sama lawan mainnya yaitu one by one satu lawan satu kalau menang kalau menang itu dia dapat ciuman dari cewek Mantap tuh kan, menang, sama cewek Awalnya dia yang mau mencium, tapi karena Si ceweknya kayaknya agak gimana ketika mau dicium sama si Aoi Speed ini Akhirnya si Mabro Ice Speed ini minta dicium sama si ceweknya Jadi si ceweknya yang niung si Mabro Ice Speed Kita tonton aja cubikan videonya seperti apa Di video ini tidak admin trace ya, karena Suasananya di lapangan, jadi apa namanya istilahnya dialog mereka itu tidak oke. Nah, ini di awal video pertama, dia melakukan dia salah sparring, gitu ya, teman-teman. Uh, jadi, ada timnya Messi, ada timnya fansnya Messi, ada timnya fansnya Cristiano Ronaldo. Nah, mereka bertanding, tapi di dalam pertandingan ini sih, bro, eksekusi ini emang yang paling kocak. Nah, hanya itu ya, teman-teman. Jadi, Mabru air ini, dia juga ketika melakukan goal pertamanya, dia takbir Allahu Akbar, gitu ya Kita lihat ada seperti apa, cuplikan videonya Oke. Okay. Oh, oh, oh. oh yeah. saya <laughs> di Dia gagal ya teman-teman Oke okay dia diredehin sama orang yang di luar lapangan Messi Messi itu tuh karena Spinaldo men Superman juga nggak melakukan. Oke, mulai. Ready. Oh shit, man. Oke, dia dapat lagi. Sepinaldo. Oke, let's go. Sepinaldo. Wut? Wah. Tapi lolos lu. Ush, oke. Wow. Adik ya. Luarin Ajendra Gunung begitu, Oke. Wah. Perang lihat itu apa namanya? Film apa kalau nggak salah Angling Dharma ya, yang ngajak nggak gunung atau malam gitu? Aduh, nggak gun, ya. Speed na lu, weh. Speed oke, okay. ben. Oke. Okay. Oh boy. Oh boy. Selebrasinya, ketika dia melakukan gol yang pertama. Oke okay, next lanjut sepedal You know what he's gonna do, Paling kecil nih Wow, Ronaldo ini, tim Ronaldo nih Waduh. Devi Mint. Aduh spinal tuh Waduh ini mah kayak jogetnya si Mabrua Speed ya ketika dia mendapatkan subscribe 11 juta dia jogetnya seperti itu. Penalty kick. final kick. Wah. <laughs> <laughs> yeah. Oke, okay. apa ini? Oke, okay. oh, penalti teman-teman. Ancang-ancangnya jauh bener ya? Good. Oh, orang-orang di luar teriak, "Messi, Hello. Messi, Messi!" <laughs> Dia tetap sepi naldo. Oke. Okay. Messi, Messi. Hahaha. Wow. Keren tahu ke belakang ya jadi dia selebrasi di depan orang-orang yang teriak-teriak Messi Messi Messi itu ya oke si mabur SSB Nah, ini one. by one. kalau yang menang bercium cewek Takut, kenapa dia nyeker ya, istilahnya nggak pakai sepatu <SILENCIO> menang dia <SILENCIO> <SILENCIO> oke, okay, dia dapat, dia dapat, dia dapat dia okay, dapat ciuman dari cewek, sungai, dan Oke, okay, oke, okay. oke, okay, oke, chat, oke, okay, chat. oke, okay. chat, oke, okay, chat. oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, back up, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, back up. Who are you Akbar! get it done, man. We gotta go. No, you gotta kiss her. <laughs> yeah. On the cheek. Cheek. On the cheek. <laughs> hey, face, face, wanna kiss her all sweaty. <laughs> <laughs> man, that's <laughs> <way> worth millions. <laughs> He's sunk it. Oh shit! <laughs> yeah, hey, hey, hey, hey. Chill, chill. Don't scare him, y'all. <laughs> <laughs> he's just trying to kiss him. Wait, wait. Oh, um, I swear he's just gonna kiss him. No, me. no seek it. Seek you, seek Mantap. Oke, congratulations ya. Siapra <laughs> ini nah itu ya teman-teman jadi si Maburu Ice Acepit itu memenangkan apa namanya satu lawan satu dan yang menang itu dapat Ciuman si dari cewek-ceweknya tadi lagi si Maburu Ice Acepit itu kalau nyosor ya <laughs> mana dia yang gonggong lagi <laughs> apa istilahnya si Maburu Ice Acepit ketika melakukan cool pertamanya dia melakukan apa mengucapkan takbir dan di akhir pun ketika dia menang menang melakukan lawan satu eh, apa namanya istilahnya satu lawan satu dia juga mengucapkan takbir Allah bapak. Jadi si Ma ini banyak mendapat inspirasi dari apa namanya orang-orang yang dia sukai seperti Muhammad Ali, Mike Tyson, yang Salah, dan Cristiano Ronaldo. Uh, Oke okay, cukup sekian triaksi dari Admin, semoga menghibur dan menyenangkan dan juga telah ada manfaatnya ya semoga bermanfaat. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soul, my dream, get a dreamin' in, of what I'm livin' in My world, my face, my face, my gaze, always I am over the task and more sacrifices This is a prophecy, no to the prophecy I keep a property, like I'm worthy to tell of the MC Hip-hop is dead now, and music fucking industry.